welcome back to my channel. Di video kali ini, gua bakal mainin The Power of Thor alias The Gamble, atau menjadi gembel ya, cok. Dengan modal 85.000, langsung kita gaskan anjay. Langsung kita bet, bet di 800 kita langsung cocol-cocol -co aja, ya, cok. Ya, kalau main Thor itu intinya nggak usah terlalu banyak ngerol-ngerol, cop. Intinya pola tas gamble itu aja. Co. Langsung kita sekarang gas beli di bet delapan ribu. Oke, tunggu burungnya lewat. Tekan untuk bertaruhnya besar, cok hmm. mantap. Uy. Oke, ulang lagi. kan untuk bertaruh nah, tunggu burungnya lewat. Hmm, ah. untuk gua terbalik anjay. kita gaskan dua-dua. langsung kita gaskan dua-dua anjay gurinjay. Mm -mm. dua. oh iya guys jangan lupa kita bermain di mana? boswin 168 situs tergacor dalam berselotan tercepat dalam perwedean maupun berdepo makanya nah, buruan langsung di boswin 168 so. oke okay. waduh palunya kenapa numpang lewat begitu anjay Dapat gratisan. Pokoknya kalau mentor kalian dapat gratisan, kemungkinan kalian profit itu tinggi, cok. Serius. Kemungkinan kalian kalau dapat gratisan Thor profitnya kemungkinannya tinggi, ya. Oke, tambah plus empat. kan Oke, okay. masih belum ada. Nah kalau kenapa ya kalau orang cari dua-dua tuh pecahannya susah ya? Kalo, Kadang di empat dia bagus. Pecahan rajin pecah dia tuh, rajin connect maksudnya. Oke, okay. nya masuk. Nah, turun kiu, Kanya masuk 10 10 10-nya panjang, lidah sembilan, warna hijau, dari ujung, ujung ke ujungan warna Mantap sekali kalau warna hijau, warna hijau, dor hijau, warna hijau, dor. dor, dor, dor. Hmm. Epic win hijau, warna hijau, udah gue bilang kalau dapat gratisan di dalam beli itu pas di tor itu pasti bagus dong anjai 80 ribu dapat 800 ribu pola oh, gue mantap kali nih co oke okay. oke okay udah kagak ada yang mau nyambung lagi jadi jarang-jarang itu cok koki setahun dipakai sekali tuh koki tahunan dipakai begitu tuh tadi enggak enggak gue, koki gue, tornya dari ujung ke ujung anjay mantap sekali ya Oke, 9 Oke, yang guys dapat Rp. 841.000 baru beli Pertama Mantap, mantap Mantap Aduh Kita langsung dulu Turun ke 200 sekarang kita langsung gaskan di bed 2400 aja bro. Kita pindahin ke turbo, cocol-cocol Langsung habis ini kita beli ya, co, ya. Oke, cocol 3 kali aja kita langsung beli plus empat lagi Anjay mantap kali mantap kali langsung kolek aja Cok kalau udah plus empat tuh biasa langsung kolek aja Cok udah dikasih tanda-tanda profit Punation lagi Ayo baru ngomong, ngomong dikasih profit langsung balon itu ada dorongan satu anjay Waduh Sembilannya panjang itu pada hangus 9 Sembilannya masuk Nah yang turun Nah kalau ngapa tak ah, diri yang masuknya ya. kan ke-480.000 naik satu lagi Cok biar menang-menang sekalian ala kalah sekalian aja jangan kalah lah Cok dapat gratisannya Cok ya anjay kita coba ambil di 18 atau 14 ya bagusnya nah, gaskan ke 18 ya coy ya. Kita gaskan ke 18. Ijo, ijo, ijo, ijo, ijo. Hmm. Gua pala. Dia pengen berani. nggak berani gua galau. Nggak boleh selangkah ke dua-dua ya coy ya. 18 aja aja. Gua tadi nih, ini gua. dua Nah, mau bawa 9 Oke. 9 Eh yeah. Moral, gitu ya waktunya nga ada lagi kok tapi nggak kata ya cowya dengan modal 85.000 aja cowk bisa jadi rap sejuta an ajayanja jadi berapa jadi sejutapan50.000 aja oke lah guys terima kasih yang sudah menonton kalau suka langsung like dan jangan lupa juga untuk bermain di boxing 168 dadah lanjut ke video guys